Hari ini saya mau mempraktikkan gimana uh, teknik terapi bekam itu. di awal-awal biasanya kita terapi bekam luncur dulu. Bekam luncur tuh kayak gini nih. kita tarik kopnya. abis itu kita luncurin ke bawah kanan kiri. Nah, bekam luncur ini efeknya lumayan banyak. Ya. dari mereleksasikan otot dan Buang angin, kita lakukan. Uh, kop ini, kop ini selama beberapa kali. Usahakan rata semua. Nah, ini biasanya untuk beberapa orang, itu kelihatan ini. Tanda-tanda merahnya ini habis di Kop Tanda-tanda merah ini Itu berarti biasanya orangnya Masuk angin Biasanya Umumnya begitu sih kita malah bekam luncur yang kayak tadi disitu situ kita kop-kop kayak gini ini namanya dikop dulu dikop angin dulu biasanya paling bentar tuh 5 menit atau kurang dari 5 menit atau kalau misalkan warna kulitnya udah berubah berarti sudah siap itu dicucuk dilukain selama beberapa menit ke depan umumnya kalau orang sehat itu biasanya saya buka di sembilan titik ini dua tiga empat lima enam tujuh 8 sembilan so, kalau untuk orang normal sehatnya kalau mau buka 9 titik ini udah mewakili semua bagian tubuh untuk sehat kayak gitu tapi kalau misalnya dia sakit biasanya saya pilih-pilih dulu titik-titik yang sekiranya itu diperlukan untuk dibekam dan ada juga titik yang nggak boleh untuk dibekam cepat jadi misalkan kalau nggak boleh dibekam di di titik itu jadi ya nggak saya bekam nah kalau ini namanya titik, titik al -Kahil. kain titik yang paling utama kalau dalam bekam. Jadi wajib ini titiknya. Kalau kata kalau kata gurunya ya, Kalau kita belajar itu titik ini menyembuhkan 72 macam penyakit. Ya. Nah, kalau misalkan di medis itu pernah juga ada penelitiannya. Katanya di sini itu ada kayak semacam terminal itu. Yang mana di sini itu ya terminalnya penyakit kayak gitu masih nggak baca lebih lanjut itu penelitiannya ini teman-teman bisa cari nanti Eh ya, namanya titik akhir titiknya ini titik paling utama dalam bekam jadi nggak boleh ketinggalan terus yang 2 ini titik yang sunnah juga ini namanya khatifain ya diantara dua ini titik ini diantara antara ini Nah dua ini Biasanya Ini untuk orang yang Area lengan itu sakit Area tangan itu sakit Sampai area-area pundak itu sakit Itu bekamnya di titik ini, ya, ini. Dan itu biasanya men Menjalani ke sini nah, Biasanya kadang di sini ada yang nyeri gitu Bisa juga ditambahin di sini nah, Itu biasanya juga ada faktor angin ya. Jadi bekam di sini nih, ya kalau orang masuk angin biasanya di bekam di sini nih sembuh kayak gitu di dua titik ini. Umumnya. Terus kalau yang ini ini area paru-paru ya. Paru-paru dada ada juga orang itu area-area sini nih. Ya. Area tengah yang ini, ada yang mungkin teman-teman pernah dengar itu namanya eh, angin duduk gitu. Biasanya kalau dibawa gerak itu sakit area sini sampai tembus ke depan biasanya. Nah itu untuk yang masalah itu saya biasa kop di sini dua ini utamanya sama sekitarnya kop kering. Nah, kalau ini kop basah dilukai nanti. Terus selanjutnya ada titik ini. Ini untuk lambung, timpa lambung. Ya, untuk masalah-masalah di perut, misalnya, ya, masuk angin di perut, perutnya mual, muntah kayak gitu. Terus ini area pinggang, ginjal. Ya, kalau misalkan sakit pinggang, nyeri-nyeri area kaki ke bawah, poin utamanya di sini. Asam urat itu poin utamanya juga di sini. Tapi walaupun begitu, kita tetap tidak akan nasa dulu ya. Bisa nggak itu dibuka musik? Di untuk tahu. Titik ini boleh dibuka, apa enggak itu ya tetap harus belajar. Nggak bisa dari video kayak gini langsung tahu gitu nah Tetap pelajari satu-satu dulu. Ya jadi kita harus tahu kenapa titik tersebut dipilih dan kenapa titik lain nggak boleh dipilih ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup lebih lima menit atau uh, ya atau sudah merah biasanya udah agak gelap kita bisa lukain. Ya, cara melukainya pun ada tekniknya Biasa melingkar kayak gini Dari tengah ke luar Nah, itu Nah, kalau yang bagus itu orangnya Sehat itu, darahnya sehat Kelihatan, habis di Abis dicolok kayak gini Jadi ya, dia keluar, muncul Nah, itu muncul titik-titik Langsung darahnya kayak mau keluar gitu itu berarti sehat orangnya kualitas darahnya bagus untuk berapa kali titik ini nggak perlu dihitung ya sekiranya aja sekiranya sudah sampai full keluar lingkaran ya udah nggak usah dilebihin banyak lagi teman-teman nanyain waktu di awal bekam tadi, ya waktu di awal bekam itu tanyain, ini kopnya kekencangan atau enggak? Kalau kekencangan kurangin. Orang tuh nggak tahu karena diam aja kayak gitu. Nah kalau kencangan dia pegelnya pegel banget nanti. kita bisa tanyain terlalu kencang nggak pak? Atau kurang kuatkah? Kan sayang kalau kurang buat patokannya itu soal nyaman atau enggak aja. Atau bisa juga kita tanyain terlalu sakit pak jarumnya. Atau kalau misalkan terlalu sakit kita kurangin ini, ada ukurannya. sampai paling lama 15 menit biasanya untuk peka darah ini kita gantung kalau misalkan darahnya masih keluar kita terus kop tapi kalau saya berhenti ya udah nggak usah diterusin lagi biasanya ada tandanya kalau dia sudah mau berhenti itu nah ini kan kelihatan nih nggak begitu ngalir lagi sudah dia stop di situ artinya Udah dibuang nanti dikop lagi Nggak bakal berubah Segitu-gitu aja Maksudnya kalau dikop lagi Nggak banyak seperti ini Nanti bakal berkurang Nanti bakal stop sendiri Jadi nggak mungkin e, Di bekam itu Darahnya ngalir terus Habis dibekam Nggak Nggak begitu Jadi kalau bekam itu Kalau dalam kondisi normal Sehat Itu banyak banget manfaatnya ya Jadi dia Lebih ke arah menormalkan kembali tubuh yang kondisinya nggak seimbang penyakit itu timbul karena kondisi tubuh yang nggak seimbang tapi dengan syarat tetap tegakkan diagnosa kalau dari sisi medisnya darah dikeluarin kan apalagi ini kelihatan kayak gelap gitu saluran dalam pembuluh darah ya saluran dalam tubuh ya Di pembuluh darah itu yang darahnya macet yang darahnya nggak jalan kembali lancar lagi karena habis kita buang darah kotoran-kotorannya itu yang kita buang. itu manfaatnya apa kami? Oke, setelah ini kita buang darahnya kita keluarin dari kok pastikan kalau ada kain kasa pakai kain kasar tapi kalau dari tisu nggak apa juga jangan lupa sarung tangan kalau ada masker pakai masker ya jadi pelindung lengkap semakin lengkap semakin bagus ya ini darah bekam nih <tuh> jadi darah bekam tuh kental gitu nggak cair ada juga bagian cairnya, cuma yang lebih banyak entalnya. Tapi kalau kita pelajari itu, ya, itu yang keluar bukan darah, tapi kotoran. Tapi kok warna merah kotorannya? Hmm. itu karena ada pembuluh darah, zat eh, sel darah merah yang pecah. Jadi warnanya ikut merah. Ya ini contoh darah bekamnya kental kayak hati ayam ya buat teman-teman pastikan kalau misalkan narik kop ya, pas narik kop gini pas mau dilepas itu jangan hirup nafas tahan nafasnya kalau misalnya juga jangan ada orang-orang di sekitar apalagi anak-anak kan ini kotoran dari dalam udaranya keluar gitu makanya bekam ini gak dianjurkan bukan di luar, apalagi anak-anak-anak itu nggak nggak banget. Jadi pas ditarik itu tahan nafas atau memalingkan muka gitu. Kalau misalkan teman-teman e, mau protes kayak gini, kan darah kalau di luar tubuh ya, emang jadi kental ya Sama dong darah bekam Kan di luar tubuh Kok bisa dia jadi kental ya kayak gitu. nggak Mungkin kan dari dalam itu Kental ya, itu ada penelitiannya juga ya. Ada jurnalnya Jadi orang ini dan itu Itu Antara darah yang segar ya Keluar dari arteri Sama darah yang Diambil dari vena Kecil-kecil nih Vena kabilang Darahnya itu beda Darahnya itu beda Yang satu merah segar Yang satu dia agak gelap Dan yang paling penting itu Yang keluar itu lebih banyaknya bukan darah Kalau bekam ini Makanya bekam tuh gak boleh terlalu dalam nyoloknya. Supaya apa? Supaya yang keluar Yang benar-benar cairan Cairan yang dalamnya kotoran kalau yang terlalu dalam, itu malah kena pembuluh darah, pembuluh darahnya luka semua, akhirnya ya darahnya keluar semua, malah banyakkan darah nanti yang keluar dibanding kotoran. Jadi yang recommended itu bukan yang recommended, yang normalnya itu memang bekam ini nggak terlalu banyak darah. Justru kalau banyak itu ya kalau mencurigakan itu. Bener nggak itu yang bekam? Setelah selesai kita penyakit kalau ada iodin ya pakai iodin bisa juga Atau pakai minyak jahit itu minyak ini bagus buat kulit mungkin ada yang nanya kok kalau misalkan timbul bentol-bentol kayak menepuh itu kenapa ya kan ada tuh yang bentol-bentol kayak melepuh itu itu biasanya karena kelamaan kopnya atau karena kekencangan makanya di awal tadi saya bilang ditanyain aja ini kekencangan apa enggak karena kalau kekencangan ya itu jadinya kencangan kelamaan nah ini proses terakhirnya kayak gini dilapin dulu supaya minyaknya nggak berlebihan. Nah kalau misalnya sudah saya makeup itu ada beberapa yang hal yang nggak boleh dilakukan. Misalkan terlalu banyak aktivitas, aktivitas yang menguras tenaga, aktivitas yang banyak memerlukan energi lebih baik nggak usah. Cukup istirahat untuk hari ini setelah makeup.